A few moments later. Balon jujur jadi merah, rufo rufo warnanya. Balonnya balon hantau. Iya, aduh. Eh keempat belas. Annie kan mau nyari tempat di sini. Ini banyak bangku kosong nih. Tak takutnya udah diboki orang. Ukti Ukti Assalamualaikum. Ah mohon maaf. Anu mohon ini kosong tempat-tempat. Tepat kosong ada boleh duduk sini, boleh? Boleh, Om Boleh, nggak apa-apa ya Aduh, jangan manggil, Om Aduh, nanti Anda jadiin tante Aduh, Anda duduk sini ya. Aduh maaf nih, ganggu nih, siang-siang Anda nih Aduh Insya Allah, ini tempat enak banget ini Sungi, senyap Tapi angin banyak nih, ajib juga nih Eh, ngomong-ngomong Ini tempat siang-siang kok gelap Oh iya, anak kan pake kacamata itu Udah berkantar, iii aja yang jangan ngomong begitu terus Aduh, anak mau jalan apa sih bener Eh, Ajudan anak kemana sih? Si Bogel Bogel! Ajudan! Ajudan! Ya. Sini, sini, ente, ente Aduh Duduk boleh? dah dulu anak aja duduk ente kalau anak panggil kau lama banget datangnya ente kayak mama lagi ngerimpi, betar eh, ayo, ayo, ayo dan anak punya tebak-tebakan buat ente kat ini boleh duduk lah eh, duduk dulu ente duduk Ayuh. awas, patah aduh, bahaya ah, ente eh, anak mau nanya sama ente ini tebak-tebakan akhir zaman? Itu hmm. no ketek tahu tahu anu namanya ketek ketek apa yang paling indah hmm ketek janda ato mana aja ketek janda ini salah getek sama banget otak ente bukan otak ente digadain heh aco satu sih ini aneh kasih tau ketek yang paling indah itu keteknya cinta bertasbih ketika ah, anak anak orang ramadhan masih nulis belum kasih eh ajaudah tunggu cepat kalau nggak sekarang ada karaokean ada ya? Nanti nanti kalau anak udah calling, anak pengen ya. oke? Okay? Nanti sekarang pergi dulu. SMS aja ya. Tidak ada SMS. W, A. Ah. ada kuota. Aduh. Nanti buat ente ini. bawa. Buat beli kuota. Sampai kontor yang dia beli. Ya udah. Ah, ah, ah. belinya jangan lupa. Lalu pertemuan seluler. Oke. Okay. Tidak Aduh, Aju dan Ana, Ana Sultan puluh sebanyak, Aju dan melarat semua kuota, gak bisa beli, payah banget. sombong amat Aduh, siang-siang gini, Ana jadi kangen sama Sohib Ana nih, si Kuntet. Aduh, udah lama Ana gak telepon si Kuntet, Ana mau telepon nih, Ana dari Arab, si Kuntet duh okay. mantap uh, telepon halo halo uh, .wc aduh masalah sambung sebabnya .wc sorry mana-mana si kuntet utitan tutu utitan tutu celeng nah nyambung nih si kuntet mantap nih halo assalamualaikum kuntet apa kabar ente haa iya aneh sultan juki sohid tante mas ente ha iya sekarang aneh lagi di indonesia ini iya ih indonesia itu kotanya indah banget sohid bener aneh kotanya indah harinya cantik cantik aneh datang ke indonesia aneh pengen cari harim keempat aneh beneran anda pengen punya harim banyak ada empat semua si sultan sultan funus banyak harim harus banyak juga Di indonesia ini uktinya harimnya cantik-cantik soib iya anda pengen punya harim yang wajahnya cantik, tutur katanya lembut, nggak kayak hari mainnya si Marcona. Hari mainnya si Marcona, wataknya keras, kayak kawat baja banci tikungan. Ayo jadi banteng dari hitam aduh Marcona. Sohib, aneh aneh bingung, aneh jadinya berantem terus sama Harimah Aina di rumah. Iya uh, beneran, Harimah Aina, aduh, marah-marah terus, wataknya keras. Mending kalau cakep. Itu rambut, rambut Harimah yang kita tahu gak? Kayak karet ketopak. kusut banget. Niatur sih, lihat loh. Itu muka udah kagak derafi-rafinya. Itu muka udah kayak sebelah tumpah riwoh banget orang melihat itu, Sumar Gona, banget iya, anak tuh jadi bingung, tiap-tiap anak pulang ke rumah anak suka bingung melihat istri anak, hari mana ini mukanya berantakan, rambutnya kusut ini manusia, apa yang gelap magam? ayo, ayo, ayo, ayo, banyak banget, hari mana <tang dengul público> Eh Sohib. eh ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong kan ente masih melarat nih Eh, aneh tau nih, aneh sultan, ente pasti melarat Sohib, Sohib, aneh pada melarat semua Banyak banget kan teman sultan, ini aneh, aneh mau nawarin ente solusi Sohib Solusi biar ente kagak melarat terus, biar ente bisa hidup kayak raya Beneran, Sultan kalau ngomong mana pernah bohong Iya, jadi Anne pengen nawarin sama Ente Untuk adopsi babi pet Sultan hmm? gimana? Menarik gak tawaran Ane? He? Babinya ngepet sultan beda kalau babinya biasa ente harus jagain lilin segala kan uh -uh. lilin mati mampus ente dikebukin warga huh? kalau babinya pet sultan beda udah fast charging ente nih kalau babi ngepet sultan, nempel dikit nempel dikit aja sama tiang listrik, gesek-gesek dikit itu tahan ngerampok bisa setahun eh awet baterainya, kagak pakenya lilinan. nih soipana kalau babi ngepet biasa, paling tahan ngerampokin satu RT, udah lemah dia Udah kagak kuat, pulang subuh. tapi kalau babi ngepet sultan beda. Iya. Dari mulai ngerampok hati mantan, sampai ngerampok warisan mertua. <SILENGAR> busak musah, sebetulnya. <SILENGAR> babi ngepet <gak> sultan. Sultan <SILENGAR> puluh <sulis> banyak Iya. <SILENGAR> <SILENGAR> Eh Syohid, ini kita kenapa jadi ngomongin babi ngevet segala? Ayy. Eh, babi ngevet itu haram, dalam agama nggak boleh, mencuri itu dosa. Itu kenapa jadi ngomong babi ngevet? Hah? Ana? Iyi, oh iya, Ana yang ngulai. Aduh, maafin Ana Syohid kentet. Maafin Ana. Eh, gini aja gini. Anak, mendingan, ente, kerja sama anak aja, gimana? Ha? Nanti anak kasih ente, satu bulan, 10 miliar. Hmm? Kerjanya cuma pagi sama tengah malam doang. Dua kali doang ente kerja. Iya, Sohib, kerjaan ente cuma dua, gampang banget. Gaji 10 miliar huh? sebulan. Sultan, kerjaan gampang banget. Ente, kalau malam... Melonin singa perawan paginya Ente mandiin boneka santet. Kenapa? pengen ini pali paling paling bunting bunting gigi kayak gak apa? -apa. Kamu orang mlarat Ente? Eh, eh supirannya? Ini Ana ngomong-ngomong, Ana pengen curhat sama Ente nih. Iya, belakangan ini Ana lagi susah tidur. Iya, pikiran anak tuh, susah banget anak tidur nyenyak, nggak bisa anak. Kadang anak mimpi suka aneh-aneh, kayak tadi malam, tadi malam, anak mimpi ketemu Dajjal. Kayaknya anak mimpi ketemu Dajjal, serem banget. Itu Dajjal teriak-teriak, Seram banget. Akhirnya anak saking penasaran, anak deketin itu Dajjal pas anak lihat ini Dajol kenapa teriak-teriak ternyata itu Dajol lebih cantengan aduh kirain keren Dajol cantengan kayak baik aduh <tik> Iya Sohib, jadi belakangan belakangnya jadi susah tidur Padahal anaknya udah nyoba berbagai macam cara Anak kalau mau tidur nih udah nyoba Pokoknya cara-cara apa aja biar anak bisa tidur nyenyak Dari mulai anak pakai selimut tetangga Sampai bini tetangga nyanyi nabobo Kalau bisa juga anak tidur Bisa mau tidur kan, stop ya Bisa nyanyi tentet, gimana nyana? Jadi gini Sohib, saking Ane susah tidurnya nih, udah mah apa mimpi yang gangga enggak oh. susah tidur mimpi ketemu Dajjal. Ini, belakangan ini, di kamar ini suka banyak nyamuk Sohib. Iko nyamuk Sultan beda sama nyamuk orang biasa. Nyamuk di tempat aneh ini blasteran. Tengah, hasil persilangan antara kecoa Jamaika sama Tirek yang udah yatim. Gak nyamuk Sultan. Aduh, uhuh, anak mucin Aduh, iya, iya, iya Eh, Sohid, nyamuk di tempat anak ganas Gawat banget Nih, kalau sampe, ente kena gigit nih Bahaya banget, satu kali ente kena gigit Itu wajah ente Bisa langsung pucit kayak anak SD Nahan berak oh. Gawat keapa Gimana nyamuk Sultano? Eh, sorry, kau ini. kapan main dong ke tempat Anda? Iya, silaturahim lah main ke tempat Sultan. Biar Anda bisa ngasih ente duit, kan? Orang melarat main ke tempat orang kaya, kayak Sultan. Iya, eh, nanti Aina mau ngasih ente cincin, cincin spesial, cincin Sultan. ente tau enggak? cincin sultan itu batu cincinnya terbuat dari batu empedu setan kredit beneran karena itu cincinannya kalau ente pakai kalau ente pakai cincinannya 5 menit aja itu bini palura bisa kita cerai hmm, gimana cincin, pas, cincin sultannya udah gitu aja say kelamaan anda ngomong sama ente gak ada duitnya Ayy. itu aja ya mau pesen makan nih Sohib ya nanti makan yang banyak kan biar gak melarat terus udah gitu aja dadah Sohib ada. dadah ya. Assalamualaikum aduh Sohib Sultan pada melarat padahal Sultan foodnya banyak. aduh oh. Kombo amat aduh siang-siang gini nih sambil nunggu pesanan Ana nih baru datang minuman Ana fan nyanyi aja fain. oh uh, no wakti wakti Ana mohon izin itu uh, kan ada karukiannya Ana mau nyanyi gak apa-apa ya takut gak ganggu gak apa-apa kan ya nah, Ana soalnya uh, kata teman-teman Ana suara Ana bagus uh, dulu Ana pernah ikut uh, lomba mancing star aja <susur> ya, dia. kata teman-teman Ana suara Ana bagus menurut bagus kalau Ana diem ya. <laughs> Ana mau nyejur aduh dan aduh Ayo, dan nyalain musik karaoke ya. Biasa lagu favoritannya, ya. Indo, indo dulu, kita kan lagi ada di Indonesia. Ya. Oke, okay. nah, cepetan, aduh, cepetan. Oh, no. Nggak hampa pasti lagunya ya Lagunya nggak apa deh ya. Ini padahal lagu enak banget nih Tapi tadi Stayman gitarnya agak apa ya sih jadi, jadi kurang pas ini sama suara-suara bagus anak. kata kata teman-teman anak aneh kan, ane kan orang Arab Jadi kurang cocok lagu-lagu Indonesia Hanya mau coba lagu Indonesia nggak apa-apa ya Nggak keganggu kan Enggak, nggak mungkin keganggu suara ada bagus ya Allah, Allah. A few moments later. Lanjutkan. Tadi lagu falas, anak kalau nyanyi Indonesia, nyanyi lagu Arab aja. Hah, biar sesuai sama hidung anak. Lihat. Iya, lihat hidung anak kayak prosesan teka begini, Mancung Cocokin lagu Arab. Cepat nyanyi. Apa nyanyiin lagu Arab. Ya. Siap. So, lihat, setel, ya. Ayo ayo, setel, setel Yuk, sudah. Yuk. Bang nyala. Tutup dekat. Oh iya. Wah, masya-Allah, ajib ni. God mm -hmm. Maaf oh, sebelumnya, uh, anda kan kebetulan dari Arab. Anda kurang paham tentang Indonesia. Anda mau nanya-nanya tentang Indonesia boleh. Uh -oh. uh, Cuma kayaknya anda nggak enak duduk sini. Anda duduk sini pindah boleh nggak geser? Supaya nggak, nggak mau ada belakang gitu. Betul itu ya. Oh iya, anda mohon maaf mau tanya. Eh betul. Jam berapa ini? Jam mana mati sore? Jam sepuluh. Josephpur. Waduh, ini jam sultan mahal-mahal tapi mati. Kayak Josephpur ini masih pagi banget kok. Kok pagi-pagi udah ke sini? Iya lagi nunggu temen. Niatnya mau sarapan, cuma dia lama banget datangnya. Oh, jadi ejanjian berdua tapi kelamaan. Oh iya, enak kalau masih pagi enak ya, masih segar gitu ya. Kalau ngomong-ngomong pagi, -ngomong ada apa? Tahu nggak pagi itu artinya apa? Pagi itu singkatan. Pagi itu padahal masih sayang tapi udah ditinggal pergi. Padahal masih sayang tapi udah ditinggal pergi. Tak bahagia, melihat kau bahagia, dengannya? aku terluka. Bisa dapatkan kau sepenuhnya Upti, uh, mau nanya sedikit tentang Indonesia Ini kalau Anda, ini di Karawang iya. Anda kalau mau ke Jakarta itu berapa jam? dapat uh, kok cuma satu jam Oh satu jam? Karawang ke Jakarta satu iya, jam? Iya oh, Deket juga ya Ukti, uh, uh, uh, mohon maaf, kalau Ukti uh, namanya siapa boleh tahu? Aisyah. Aisyah, oh ada lagunya Aisyah. Wow. <laughs> itu benar, Aisyah. Eh, tadi ngomong-ngomong soal Jakarta. Anak kalau ke Jakarta itu uh, pernah Anda makan ketan. Ketan? Ketan, eh, ketan enak banget di Jakarta. Itu mungkin ketan sultan terbuat dari susu untuk semok atau Anak. Pernah makan ketan kayak gitu, aneh enak banget Tapi ngomong-ngomong soal ketan, aneh, aneh ada pantun buat uh, Aisyah ya Buat Aisyah uh, Aisyah dengar pantun aneh Pagi-pagi ya? okay. makan ketan, malamnya makan ikan teri okay. <laughs> Ada banyak ukti yang deketin Sultan Cuma Aisyah yang jadi istri Cuma Aisyah yang jadi istri Harusnya aku yang sana Jampingimu dia harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia ha! gari ha! Ah, ya. siap, siap. om tadi lagu yang dibawain itu yang lagi rame di tiktok ya yang oh, yang sholawat bersama ya, gitu. iya, itu Iya, heeh lagu apa ya Habibiyau ya Muhammad judulnya itu lagi ramai banget di TikTok. Oke, ada TikTok juga? Enggak ada sih cuma denger aja. Cuma diberi apa-apa Padahal gak apa-apa Waktu bikin tiktok Tapi tiktoknya dipakai buat dakwah Jadi kita itu sekarang Jangan kalah postingan ibadah Sama postingan maksiat TikTok banyak maksiat Harus dibalas sama postingan ibadah Kayak gitu Makanya Sultan kadang bikin-bikin sholawat-sholawat Kalau buat tiktok Kayak gitu Sultan Tapi suaranya bagus loh Masya Allah Baca Quran gitu ya, maksud itu? Oh, boleh tapi ane ya. kalau baca Quran ane pengen lihat Quran enggak apa-apa ya? Takut salah, ane kan baru belajar-belajar ini baca Quran. Tapi dikit aja oke enggak apa-apa ya? Iya, sedikit aja ya. ya, enggak okay. ya, apa-apa. Surat apa ya sebentar surat Al-Fatih ini? Mau lihat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إغم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الملاد وثمعد الذين جابوا الصخر بالغاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طووا في الملاد kita Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku. Oke. Ehm... Um, uksi, uh, siapa namanya tadi? Aisyah, Aisyah, Aisyah. Anda mau izin ganti suara boneka? Emang suaranya bisa diganti? Bisa, bisa. Hanya kalau batu-batu dikit itu suaranya langsung suara orang Indonesia, udah lama di Indonesia coba. <kuh> nah, ini sekarang udah jadi suara Indonesia. <kuh> Aduh... Uh, jadi gini, uh, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, sebetulnya aku mau minta maaf nih dari tadi. Awal aku datang, ya, datang pakai kostum Arab gini, terus keliling-keliling sini, terus duduk di belakang. teleponan tofona ngaco, ya, sampai nyanyi nyanyi falas sampai akhirnya sholat. Itu sebetulnya um, Mbak Isya itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Aldi. Kalau boleh di sini ada kamera satu enggak satu di sana satu di sini oke okay. jadi di kedua kamera ini semua aktivitas kita dari tadi direkam nah sebelumnya aku mau minta izin nih sama mbak Aisyah uh, boleh nggak kalau nanti video-video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku ya nggak apa-apa ya ini buat apa buat kepentingan dakwah sholawat sebetulnya jadi sholawat sekarang ini aku kemas dengan ada hiburan ada ketawa-ketawanya supaya apa masyarakat itu lebih tertarik kayak gitu sih nggak apa-apa ya nanti aku upload channel YouTube ya, oh iya sama satu lagi aku ada Uh, kenang-kenangan atau bikisan nih dari uh, channel youtube aku oh iya tadi Mbak saya udah pesan apa aja? baru ini aja? Iya, baru ini aja nanti gini walaupun teman udah datang uh, semua makanan ini nanti aku yang bayar sama nanti aku ada hadiah uh, itu dong ajodan ini ada bingkisan dari channel youtube aku, mohon diterima mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak Aisyah uh, mudah-mudahan bisa kepake dan muat bisa manfaat juga nanti makanan gua usah bayar lagi Ya. Yeah. oh ya, yeah. sama satu lagi Mbak Aisyah ada instagram? ada oh, aku boleh tau instagramnya namanya? namanya Siti Aisyah siapa aku cari Siti SH. Iya, Oke. Okay. Yeah. Yang ini Mbak. Iya, yeah, yang itu. Oke. Okay. Oke, okay, aku follow Mbak. Okay. Nanti di follow back jangan yeah. diblok ya. <laughs> Aduh, makasih banyak uh, Mbak Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah, mm. mudah-mudahan bisa jadi silaturahim terus. Nanti sambung-sambung DM Instagram. Boleh tahu aktivitasnya apa sekarang? Uh, sekarang lagi kuliah sambil ngajar. Kuliah sambil ngajar. Ngajarnya di? Ngajarnya di salah satu pondok pesantren di Awang juga. juga Salam Ng -ng -ng. ngajar apa? Pak? ngajar sejarah sama ngajar bahasa Arab oh Masya Allah, nanti kapan-kapan mungkin bisa bikin uh, konten bahasa Arab sama aku di channel ini ya Insya Allah ya, biar teman-teman ini bisa belajar bahasa Arab juga gitu ya makasih banyak Mbak Aisyah, sampai ketemu lagi ya. dilanjut makannya mohon maaf aku ganggu ya yammeri, Assalamualaikum Masya. teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Aisyah Aisyah <tik> orangnya cantik banget dan soleha banget, beliau itu ustazah ternyata guys, <tik> insyaallah mudah-mudahan video ini bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum